Kepercayaan bahwa hari kelahiran seseorang dapat memengaruhi kepribadian dan karakter seseorang masih tetap kental hingga saat ini, mereka percaya bahwa setiap hari memiliki ciri khasnya masing-masing dan berpengaruh pada kepribadian seseorang yang lahir pada hari tersebut. Orang yang lahir pada hari Sabtu memiliki beberapa ciri-ciri khas, di antaranya, satu penuh semangat, orang yang lahir pada hari Sabtu umumnya memiliki semangat yang tinggi dan sulit menyerah, mereka memiliki tekad kuat untuk mencapai tujuan mereka dan rela bekerja keras untuk mencapainya. 2. Cerdas. Orang yang lahir pada hari Sabtu cenderung cerdas dan pintar. Mereka memiliki kemampuan untuk memahami hal-hal baru dengan cepat dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. 3. Kritis. Orang yang lahir pada hari Sabtu cenderung kritis dan analitis. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain dan cenderung melakukan evaluasi yang mendalam sebelum membuat keputusan. 4. Disiplin. Orang yang lahir pada hari Sabtu memiliki sifat yang disiplin dan bertanggung jawab. Mereka memiliki kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik dan selalu berusaha untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. 5. Percaya diri. Orang yang lahir pada hari Sabtu cenderung memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Mereka tidak mudah merasa minder dan selalu siap menghadapi tantangan dengan keyakinan. 6. Integritas. Orang yang lahir pada hari Sabtu memiliki integritas yang kuat. Mereka selalu berpegang pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mereka yakini. 7. Senang berbagi. Orang yang lahir pada hari Sabtu cenderung senang berbagi dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka memiliki sifat empati dan selalu siap membantu orang lain. 8. Ambisius. Orang yang lahir pada hari Sabtu cenderung memiliki ambisi yang besar dalam hidupnya. Mereka selalu berusaha untuk mencapai yang lebih baik dan tidak mudah puas dengan keadaan saat ini. 9. Optimis. Orang yang lahir pada hari Sabtu cenderung optimis dan selalu melihat sisi positif dari setiap situasi, mereka tidak mudah putus asa dan selalu mencari solusi untuk mengatasi masalah. Sepuluh kreatif. Orang yang lahir pada hari Sabtu cenderung kreatif dan memiliki imajinasi yang kuat, mereka selalu mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah dan tidak takut mengambil risiko. Namun, Perlu diingat bahwa ciri-ciri di atas hanyalah gambaran umum dan tidak dapat digunakan sebagai patokan mutlak untuk menentukan kepribadian seseorang, setiap individu unik dan memiliki ciri khas yang berbeda-beda, terlepas dari hari kelahirannya, oleh karena itu. Lebih penting untuk menghargai keunikan setiap individu. Di Jawa,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 Lebih penting untuk menghargai keunikan setiap individu. Untuk orang yang lahir pada hari Sabtu, ada beberapa kelemahan yang dapat terlihat dari karakteristiknya. 1. Cenderung sulit mengambil keputusan. Orang yang lahir pada hari Sabtu cenderung sulit untuk mengambil keputusan. Mereka memiliki sifat yang ragu-ragu dan sulit percaya diri dalam mengambil keputusan. Mereka seringkali mempertimbangkan terlalu banyak faktor sebelum akhirnya memutuskan sesuatu. Hal ini bisa menghambat kemajuan mereka dalam mencapai tujuan. 2. Cenderung keras kepala dan sulit beradaptasi Orang yang lahir pada hari Sabtu cenderung memiliki sifat yang keras kepala dan sulit beradaptasi dengan lingkungan baru. Mereka memiliki pandangan yang kaku dan sulit menerima perubahan. Hal ini bisa membuat mereka kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain dan mempersulit proses belajar. 3. Cenderung mudah marah dan susah untuk memaafkan, orang yang lahir pada hari Sabtu cenderung mudah merasa tersinggung dan marah, mereka juga sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain. Hal ini bisa mengakibatkan konflik antara mereka dengan orang lain dan menghambat proses pemecahan masalah. 4. Cenderung mudah merasa cemas dan stres, orang yang lahir pada hari Sabtu cenderung mudah merasa cemas dan stres. Mereka memiliki kecenderungan untuk overthinking atau terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi, hal ini bisa membuat mereka merasa tertekan dan tidak produktif. 5. Cenderung perfeksionis Orang yang lahir pada hari Sabtu cenderung memiliki sifat perfeksionis. Mereka selalu ingin melakukan segala sesuatu dengan sempurna dan tidak suka dengan kesalahan. Hal ini bisa menghambat kreativitas mereka dan membuat mereka terjebak dalam rutinitas yang membosankan. 6. Cenderung introvert dan sulit berkomunikasi Orang yang lahir pada hari Sabtu cenderung memiliki sifat introvert dan sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Mereka sulit untuk membuka diri dan berbicara tentang perasaan mereka. Hal ini bisa membuat mereka kesulitan dalam menjalin hubungan sosial dan berkolaborasi dengan orang lain. Namun, perlu diingat bahwa karakteristik di atas hanyalah generalisasi dan tidak mutlak berlaku untuk semua orang yang lahir pada hari Sabtu, setiap individu memiliki keunikan dan potensi yang berbeda-beda terlepas dari hari kelahirannya, oleh karena itu. Sangat penting untuk tidak hanya melihat kelemahan, tetapi juga mencari potensi positif dan memperkuat kelebihan dalam diri seseorang. Berikut adalah beberapa penyakit yang dikaitkan dengan orang yang lahir pada hari Sabtu menurut Primbon Jawa. Gangguan pernapasan, orang yang lahir pada hari Sabtu cenderung rentan terhadap masalah pernapasan, seperti asma, bronkitis, dan pneumonia. Ini mungkin karena mereka cenderung memiliki sensitivitas terhadap alergi dan polusi udara, masalah pencernaan. Orang yang lahir pada hari Sabtu juga cenderung mengalami masalah pencernaan, seperti gangguan lambung, mak, dan sembelit. Hal ini mungkin karena mereka cenderung memiliki pola makan yang tidak sehat atau sensitivitas terhadap makanan tertentu, gangguan tulang dan sendi. Orang yang lahir pada hari Sabtu juga rentan terhadap masalah tulang dan sendi, seperti osteoporosis artritis, dan skoliosis. Hal ini mungkin karena mereka cenderung memiliki gaya hidup yang kurang aktif atau kurang berolahraga, masalah kesehatan mental, orang yang lahir pada hari Sabtu juga cenderung mengalami masalah kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan stres. Ini mungkin karena mereka cenderung memiliki kepribadian yang cenderung introvert atau sulit mengatasi tekanan dari lingkungan sekitar, penyakit kulit, Orang yang lahir pada hari Sabtu juga cenderung mengalami masalah kulit, seperti eksim, psoriasis, dan jerawat. Hal ini mungkin karena mereka cenderung memiliki kulit yang sensitif atau mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan, meskipun Primbon Jawa menyebutkan bahwa orang yang lahir pada hari Sabtu memiliki kecenderungan tertentu terhadap beberapa jenis penyakit. Tetapi sebaiknya tetap melakukan pencegahan dan perawatan kesehatan yang baik untuk mencegah timbulnya penyakit, dengan melakukan gaya hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan sehat, berolahraga secara teratur, menjaga kebersihan dan kelembapan kulit, serta mengelola stres. Dapat membantu mencegah terjadinya berbagai macam penyakit, lebih baik juga untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan perawatan yang tepat dan terkini untuk menjaga kesehatan yang optimal. Dan itu adalah akhir dari video ini.